Kucing Ojos Azules adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik karena memiliki mata biru yang sangat mencolok. Kucing ini dikenal karena kecantikannya yang luar biasa dan popularitasnya semakin meningkat di kalangan pecinta kucing.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 Kucing ojos azules memerlukan perawatan kesehatan yang rutin seperti vaksinasi dan pembersihan gigi. Kucing ojos azules membutuhkan makanan yang sehat dan berkualitas tinggi yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Bulu kucing ojos azules memerlukan perawatan yang teratur, seperti menyisir bulu agar tetap halus dan tidak kusut, mandi dengan sampo khusus untuk kucing, dan memotong kuku secara teratur. Kucing ojos azules sangat aktif, sehingga mereka memerlukan lingkungan yang menyenangkan dan bermain yang rutin kesimpulan, kucing ojos azules adalah salah satu ras kucing yang unik dan menarik karena memiliki mata biru yang sangat mencolok. Kucing ini memiliki karakteristik yang unik, seperti fisik yang besar dan proporsional, kepala berbentuk segitiga, serta kepribadian yang cerdas, berani, dan lincah. Kucing ojos azules membutuhkan perawatan kesehatan dan perawatan bulu yang teratur agar tetap sehat dan terlihat indah. Jadi, jika Anda mempertimbangkan untuk memelihara kucing ojos azules, pastikanlah membaca dan mencari informasi yang lebih lanjut sebelum memutuskan untuk mengadopsi kucing ini. Pastikan Anda siap memberikan perhatian dan perawatan yang dibutuhkan untuk kucing ojos azules yang aktif dan sosial ini. Namun, perlu diingat bahwa sebagian besar kucing ojos azules adalah hasil dari perkawinan silang atau mutasi genetik yang jarang terjadi. Karena itu, ada kemungkinan risiko kesehatan yang lebih tinggi daripada ras kucing lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mendapatkan kucing ojos azules dari peternak yang terpercaya dan memastikan bahwa mereka telah menjalani tes kesehatan yang tepat sebelum Anda membeli atau mengadopsinya. Terakhir, kucing ojos azules bisa menjadi teman yang menyenangkan dan setia bagi Anda dan keluarga Anda. Jika Anda memutuskan untuk memelihara kucing ini, pastikan Anda memberikan perhatian dan cinta yang cukup untuk membuat mereka bahagia dan sehat.